salam listrik bosku baru sempat bikin konten lagi bosku ya soalnya kemarin kan kita juga liburan natal dan tahun baru bosku maaf terlambat selamat natal dan tahun baru bosku ya nah kesempatan kali ini ini bosku akan mengupas tentang n9 bosku ini produknya dari Winfly, tipenya n9 dan motor listrik ini yang bikin beda dengan yang lainnya itu yang kemarin-kemarin saya review bosku ya saya kupas itu bedanya di dinamo kalau yang kemarin-kemarin kan rata-rata kan pakai dinamonya kan yang hub nah ini kan yang pakai gardan yang mid drive nah untuk ini sendiri kalau misalkan ada pertanyaan bisa bersurat mas? sudah bisa untuk N9 ini sudah bisa bersurat sudah bisa di BPKB dan STNK kan sudah lulus uji tipe bosku cuman ini yang perlu saya garis bawahi tanda kutip ya bosku ya itu di motor powernya kalau di spesifikasinya itu tertera 2000 watt bosku ya ada yang 2000 ada yang 1900 enggak tahulah simpang siur cuman kita nanti bahasnya yang kita nanti ngeceknya yang sesuai realnya aja bosku ya entahlah apa yang krosur gini atau gimana? Yang penting yang sesuai unitnya aja. Tampilannya keren bosku. Mirip kayak Nmax kayaknya sekilas ya. Nmax apa PCX gini. Bodinya besar. Depan lega. Depan lega. Nah, fiturnya ini juga sudah lengkap. Di sini ada pengatur kecepatan, lampu sama bel rating. Ini lampu jauh, lampu dekat. Nah, ini di sini ada pengunci kecepatan yang satunya ini untuk mundur. Ini ada USB port. Ini ada kantong ya. Untuk taruh minuman atau apa, ini buat gantungan. Terus, ini. Indikator baterai, oh indikator baterai, sorry bosku, kecepatan ini uduh, kodenya tadi ketemu dua, karena ya memang kan motor listrik ini bosku ya, ini apa namanya, pengukur jarak tempuh itu kodenya itu langsung di roda belakang, makanya ketika pas nyoba di gas waktu nyala gitu ya pasti akan jalan ini pengatur kecepatannya ini, indikator kecepatan nah selanjutnya kita langsung next saja bosku ya ini juga sudah pakai cakram depan belakang, kita lihat bosku cakram depan belakang ini minyak remnya ukuran rodanya bosku ini yang ring velgnya itu 12 ring velgnya yang 12 nah ini tadi yang saya bilang yang beda dia roda belakangnya enak bosku bisa dilepas pasang di sini. soalnya dinamonya dia pakai gardan sebelah sini nah ini dia Gearboxnya di sini. Nah, jadi ini enak rodanya bisa dilepas pasang. Mau diganti yang gimana-gimana enak. Nah, langsung kita bahas speknya, Bosku ya. Untuk speknya sendiri ini baterainya menggunakan baterai aki yang SLA, masih aki kering SLA. Itu yang 72 volt 32 ampere. Kalau yang terbaru ini kan katanya kan infonya kan sekitar 20 ampere makanya jarak tempuhnya hanya sekitar 70 kalau yang ini 100 km nah terus untuk apa lagi ya penggeraknya tadi sudah saya info pakai gearbox bldc mid drive 72 volt 1200watt kita cek langsung bosku 1200watt Nah, ini bacanya. Ini 7.2 ini volt Di sini 7.2 volt 1200 watt. Nah, terus apalagi Jarak tempuh. Jarak tempuhnya tadi 100 km, bisa kurang lebih 100 km. Untuk kecepatan maksimal 60 km/jam. Untuk beban angkutnya 150, bahkan bisa lebih, bisa lebih dari 150. Cuman kan yaitu tadi diusahakan cukup boncengan dua orang dewasa maksimalnya nah untuk tanjakan karena dia sudah menggunakan gardan ya saya rasa tanjakan kuat bosku kemarin juga pernah ada itu pembelian N9 juga bilangnya ya sudah sampai batu sudah sampai batu dia sudah sampai batu batu kan jalannya naik terus atas. Nah. Oh ya yang perlu digaris bawahi, Bosku ya. Untuk unit ini karena dia kan kebanyakan bilangkan tanpa perawatan, tanpa perawatan gitu. Sama semua perawatannya cuman kuncinya di baterai. Kalau perawatan lain-lain kayak misalkan minyak pelumas, terus apa namanya? ban part-part kecilnya lah yang penting kan part utamanya kan di baterai ya kalau sepeda kalau kendaraan listrik part utamanya di baterai itu yang perlu harus dijaga yang harus diwanti-wanti nah kalau yang unit ini ada lagi untuk perawatan rutin per tiga bulan atau 3000 km itu di oli oligardan setelahnya dia kan pakai gearbox dan dia pakai Oli oligardan oli pakai yang mana mas? pakai punyanya sepeda motor sama aja bosku Untuk garansi, garansinya sama rata-rata bosku ya, baterai 6 bulan, kelistrikan 6 bulan ya, seperti itulah dinamonya 2 tahun, rangkanya 5 tahun, untuk bagasi, bagasinya luas ini bosku, terus unit ini bagasinya luas, nah ini ada phone holder, charger, manual buku garansi spion M9. Terus, ini, nah, ini bosku. Tadi yang saya bilang, fiturnya ada maju. Oh, ada pengunci kecepatan sama mundur. Kita bisa ceknya di sini, bosku. Ketika digas, ini kan jalan, bosku ya. Nah, tinggal kunci kecepatan. Misalkan, ini di angka, 50, bosku. Nah, dia akan terus stay di sini, jadi dikunci kecepatan di sini. Ini tadi, tekan satu kali. Nah, kalau misalkan ingin melepas, tinggal di rem atau ini ditekan lagi. Nah ini kecepatannya udah kembali lagi. Nah, kalau untuk jalannya mundur, jadi yang ini tombol R ini bosku sebelahnya yang pengunci kecepatan, tombol R ini ditekan, tinggal dikas. Sambil ditekan ya bosku ya. Jadi bar nggak capek-capek dorong nah itu dia bosku fiturnya nah ini bosku unit n 9 ini termasuk karang bosku saya maksud karang di sini itu banyak yang bilang itu nyendalnya apa namanya ya dia itu ya yes, powernya lah terlalu besar jadi kadang kayak nyendal nyendal gitu dipakainya kurang halus gitu kurang smooth cuman saya rasakan saya pernah pakai N9 juga rasanya seperti itu bosku jadi nah ini cuman info aja buat bos-bosku yang sudah terlanjur beli N9 pembelian tahun kemarin-kemarin itu dari pihak pabrik PT UINFLY itu sudah bersedia jika misalkan kurang nyaman dengan kondisi seperti itu silahkan kirim kontrolnya ke pabrik nah mungkin itu aja yang bisa saya ulas dari unit ini bila ada salah kata atau mungkin Salah ucapan atau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau mungkin bisa hubungi WhatsApp yang tersedia di situ di deskripsi di bawah bosku ya. Nah kalau misalkan bosku juga ingin order, mungkin bisa langsung hubungi WhatsApp yang ada di deskripsi dicek aja bosku ya. Yang melalui e-commerce juga bisa, mungkin kalau mau main-main ke toko juga monggo. Mungkin sekian itu aja bosku dari saya. Salam listrik